Cari sinyal bearish yang valid pada dolar Australia USD. Bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.71797 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72366. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212